Halo sahabat minstan, jumpa lagi hari ini adalah hari ke-28 berjumpaan kita Hari ini kita mau makan sarimi isi 2, mie goreng rasa ayam kecap ya sahabat minstan Gak usah lama-lama lagi, yuk kita langsung aja bikin Oke, sahabat mie instan, mie sudah selesai kita bikin. Saatnya kita cobain ya, sahabat mie instan. Ini mie, sari mie rasa ayam kecap ya, sahabat mie. Instan. ini Sarimi duo, ya sahabat mie. Sarimi isi 2. Kita cobain ya, sahabat mie instan. Ini sari miksi 2 rasa ayam kecap, sahabat mainstan. Hmm. Rasa ayam kecapnya berasa, sahabat mainstan. Dan rasa kecapnya tuh berasa banget sahabat minstan. ini enak sahabat minstan minya. sudah isi dua ada sayurannya juga sahabat minstan dan kalian harus coba ini sahabat mie instan soalnya mie nya enak ini pas untuk penunda lapar ini pas untuk yang lagi lapar laparnya ini sahabat mie instan soalnya kan mie nya dua sahabat mie instan minyak lumayan banyak juga sahabat mainstan. Oke sahabat minstan Segini dulu ya perjumpaan kita Jangan lupa subscribe ya Sahabat minstan Biar kita bisa jumpa lagi besok Oke sahabat minstan Kita lanjut makan lagi ya Dadah Sampai jumpa lagi besok ya Kita lanjut makan lagi ya